Satu. Mau pilih yang mana? Yang kecerahan apa yang ini? Yang nah, itu! Yang ini aja? Ya, ya, ya, ya. Yang ini aja? ada ya. Aduh, Mbak Farga. yang masih imut-imut Ya sebenarnya sudah melar nih 3 tahun yang lalu masih kayak gini <laughs> Yang sekarang agak-agak melar deh. Nah, ya Farga. mau Farga ini Mau dikasih rata apa? Mampu Baik, saya selamat malam semuanya Salam jumpa Dengan El Hawa di sini Lagunya apa lagunya, lagunya. lagunya apa Wanita dan Kecantikan Wanita dan Kecantikan Duit-duit ya. Sama Mbak Salwa Maiden ya. Ayo Mbak Dan terus dikasih Wanita dan Kecantikan Koleksi dari El Hawa sendiri Pimpinan Ibu Hajar Vela dari Semarang. Alamat Semarang Kauman Kauman Mustana.